3 kriteria sifat yang harus dimiliki oleh seorang tukang youtuber halo pemirsa ketemu lagi di channel ini channelnya bos hatta nah kali ini saya akan memberikan tentang sifat-sifat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang tukang youtuber nah jadi seorang tukang youtuber itu ternyata gampang sulit-sulit kan biasanya istilah kalimatnya yaitu gampang-gampang sulit nah tapi yang ini Gampang, sulit-sulit, yaitu kelihatannya gampang, tapi kesulitannya banyak, alias sulit kuadrat. Nah, jadi jika Anda ingin menjadi seorang tukang youtuber, mulai dari awal atau tukang youtuber pemula, Anda harus mempunyai tekad yang kuat, yaitu semangat untuk membuat konten video dan mengedit video yang tidak mudah lelah. Maka, jadi seorang tukang youtuber harus mempunyai sifat-sifat berikut ini nah satu harus rajin mengupload video sebab dengan rajin mengupload video maka video kita akan lebih mendapatkan peluang penonton lebih banyak dan tentunya akan bisa menambah jumlah view dan pelanggan subscribe yaitu ya kalau bisa kita uploadnya tiap hari atau dua hari sekali gitu konten apa aja gitu pokoknya yang penting rajin mengupload videonya seumpama video kita mendapatkan view-nya hanya sedikit jangan dipedulikan entah itu filmnya cuman 26 atau filmnya cuman 25 ataupun cuma 16 tetap aja jangan dipedulikan sebab jadi tukang youtuber itu harus tetap rajin mengupload videonya maka apabila rajin terus-menerus maka di antara video yang banyak-banyak itu pasti akan ada view-nya yang salah satunya menonjol di antara video-video lainnya. Nah di saat itulah kita video kita akan berhasil mendapatkan view yang banyak. Yang kedua menghilangkan rasa bosan. Nah seorang tukang youtuber itu pasti sering mengalami kebosanan dalam merencanakan untuk membuat videonya karena mungkin video yang akan kita buat itu terlalu sulit untuk kita buat mulai dari pengeditannya hingga berbagai adegan yang akan kita buat nah untuk mengatasi kebosanan tersebut dalam membuat video ini biasanya tukang youtuber lebih baik memilih membuat konten-konten yang tidak terlalu sulit misalnya saja konten jalan-jalan atau jalan jalan kuliner konten olahraga bisa juga konten joget-joget lucu-lucuan gitu karena konten tersebut tidak begitu sulit dan biasa dilakukan sehari-hari gitu, yang tidak begitu memberatkan yang ketiga harus punya semangat dan motivasi seorang tukang youtuber itu haruslah memiliki semangat dan motivasi yang tinggi karena untuk meraih kesuksesan di bidang pertukangan youtuber tidaklah mudah yaitu tidak semudah membalikkan tangan seorang tukang youtuber harus memiliki semangat juang dan dorongan motivasi yang tinggi supaya pembuatan videonya tetap berjalan terus dan tetap eksis motivasi dan semangat itu bisa kita bangkitkan yaitu dengan membayangkan hal-hal yang berbau kesuksesan yaitu salah satunya contohnya misalkan dengan membayangkan berhasilnya monetisasi yaitu mendapatkan sejumlah uang yang banyak atau dengan membayangkan seolah-olah memukul uang banyak dalam wadah galon gitu dan dibawa kemana-mana gitu haha Ya, dengan cara begitu maka seorang tukang youtuber akan rajin mengupload videonya dan tetap setia untuk membuat konten-kontennya agar videonya tetap eksis sebagai tukang youtuber. Nah, cukup sekian dulu pemirsa. Hanya sedikit saja sekedar sedikit info informasi dari saya semoga dapat menambah manfaat untuk kita semua, khususnya bagi youtuber pemula alias tukang youtuber. Sekian dan terima kasih.